kabar pertama persahabat ada info bahagia untuk kita semua langsung dari Indosiar Di akun Instagram Indosiar Ini mengunggah sebuah postingan info malam nominasi persahabat ya dan Dendut Indonesian World 2021 hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 jam 8 malam Ini live di Indosiar persahabat ya kita dukung, mudah-mudahan di alas ini bisa memborong piala nih Wow, Masya Allah ya. Support yang terbaik untuk idola kita Ada kalimat gantan info juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Penasaran kan siapa aja para insan dangdut tanah air yang masuk menjadi nominasi Indonesia Dangdut World 2021 nanti? Temukan jawabannya di malam nominasi Indonesia Dangdut World 2021 Catat dulu nih tanggalnya Hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Di Indosiar dan video.com untuk persahabat yang dicatat Jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan Selalu mendukung untuk idola kesayangan kita Mudah-mudahan bisa memborong piala Dan mudah-mudahan selalu banyak penghargaan yang didapat oleh idola kesayangan kita dalam postingan tersebut, tentu banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans Leslar Lovers yakni dari akun Lestlar Kendari 01 mengatakan Bismillah, Bunda BBL, Lesti Kejora Amin, Masya Allah banget ya dukungannya Dan berikutnya komentar lain diberikan dari akun Lestlar Lovers Hong Kong Real Lesti Kejora Sang Diva katanya tuh Masya Allah banget ya mudah-mudahan tetap selalu kompak dan selalu solid mendukung idola kesayangan kita dan yang semakin membuat kita bangga dan bahagia persahabat ya Dalam acara tersebut Tentu saja ada kategori nih persahabat ya Ada kategori Leslar Fenomenal Wow, Masya Allah bangga persahabat ya Ada nominasi khusus buat Leslar nih Ini Leslar Fenomenal Suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan untuk kita semua di acara industriar. Alhamdulillah nama Leslar kembali membumi. Mudah-mudahan selalu jaya, berkah, barokah untuk kita semua. Dan kita lihat persahabat ya kunggah berikutnya. Ada sebuah unggahan yang sangat luar biasa juga. Ini kabar luar biasa. Ada pasangan foto nih di Lesti dan Kakak Bilar bersama Kakil Satia. Ya. Wow, tidak hanya di tidak hanya Leslie dan Kakak saja, tentu idola kita ditemani oleh Ibu Rosmala Dewi dan Pak ya, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu lancar, apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita. Dan kita lihat persahabat ya, di sini, banyak tanggapan dan komentar juga yang diberikan dari para fans, yakni dari akun. Mardawati1973 Masya Allah sehat semuanya Amin Dan kita lihat juga ada info Bahwa foto ini adalah foto semalam Persahabat, ya, Perhatikan di kolom komentar juga Dari akun Henny Octavia Mengatakan semalam, ya, soalnya IGSDD Bilar memakai baju ini. Katanya, "Tuh, dan kita lihat di jawaban komentar langsung dari sahabat dan taiwan." Heeh, semalam teh katanya tuh, "Wah, sudah terjawab persahabat ya? Fosil foto ini baru diunggah oleh Katia Santi, tapi ini momen semalam. Mudah-mudahan selalu lancar, selalu bahagia, selalu diberikan kesuksesan untuk mereka." Amin. Dan komentar lain diberikan dari Anggun, Cindy Sapana mengatakan IG Stia Santi Dedek Manis banget. Katanya tuh Masya Allah bangga persahabat ya. Yuk selalu kita doakan untuk idola kita mudah-mudahan selalu bahagia. Amin. Ya Robbal Alamin dan berikutnya kita lihat juga ada Mama Spesial yang kita dapatkan. Meeting dari Dedek Alasi dan Kakak Bilar tuh Masya Allah. Cidukan vitaminnya luar biasa bangga persahabat yang membuat kita semakin bangga. Mudah-mudahan sukses terus dan bahagia terus untuk Lesti dan Rizky Bilar. Kita merasa adem banget persahabatan ya ketika melihat pasangan fenomenal ini selalu bersama, selalu tampil harmonis dan sangat romantis. Berikutnya kita lihat juga keunggahan IGN-nya Bang Bobi Yang mana Bang Bobi mengunggah sebuah postingan video pop dance ya Yang sudah mempersiapkan semuanya Persiapan mau ke Turki katanya tuh Masya Allah banget ya sepatu baru sudah disiapkan nih oleh pop dance Masya Allah Mudah-mudahan selamat sampai tujuan untuk keluarga dan tim Tentu kita masih menunggu kejutan bahagia kita Tunggu dari Lesti dan Rizky Bilar dan selanjutnya ada momen uwu banget persahabat Ya Masya Allah tuh ditium-tium ya <laughs> Luar biasa Di balik keromantisan, keharmonisan Dari idola kita ini banyak sekali orang yang tidak menyukai Ya persahabat ya Dan di sini ada sebuah tanggapan Ada apa sih dengan yang nuntut-nuntut Udah ya biarkan mereka jadi dari mereka sendiri Kalau kalian benci dan jenuh Lebih baik menepi daripada menimbulkan huru hara Tuh persahabat ya sudah diingetin yang mana tentunya kalau sudah tidak suka jangan sampai membuat huru hara apa sahabat ya. Kalau fans Jody Lesler sih pastinya selalu mendukung apapun yang dilakukan. Mudah-mudahan selalu bahagia, selalu berkah, dan kita juga diberikan kebahagiaan. Amin. Kita masih menunggu kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya. Tetap stay tune dan dengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru seputar idola kita. Apalagi idola kita tentunya sebentar lagi akan otw ke Turki. Mudah-mudahan bahagia selama sampai tujuan dan tentunya kita sebagai fans harus tetap mensupport Lesti dan Bilar. Ini dulu informasi di siang hari ini? Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.